Gue ngebahas video yang selalu ya Tentang algoritma hancur Gue udah ngebahas tentang Algoritma kita hancur karena kesalahan kita Algoritma itu nggak ngebaca kita Gue udah ngebahas tentang faktoran yang tadi Faktoran yang gue bahas sebelumnya itu Tiga faktoran Itu karena karena subscriber kita alami subscriber kita instan Atau subscriber kita yang setak Nah kali ini gue bahas tentang yang instan yang alami itu, walaupun dia alami tetap ada kesalahan-kesalahan kita yang membuat algoritma kita hancur dan pendapatan kita berkurang jadi kalau misalnya kalian baru nonton video ini setelah nonton video ini, tontonlah video itu agar dapat step-stepnya dan lebih paham, karena kemarin aku kebetulan pergi, ini baru pulang juga dan biar agak sama, gue pakai baju yang sama aja, keren Ingin cara yang instan Awalnya video kita rame itu jadi hancur. Siapa yang di sini yang udah tergoda dengan beli subscribe? Udah beli cimta yang. Pasti banyak banget yang udah tergoda karena kurangnya kesabaran, kurangnya minat dalam berjuang freelancer kerja bakti. Ya di YouTube ini banyak orang kerja bakti, kalau belum monetisasi ya, belum monetisasi itu kerja bakti, kerja secara percuma-cuma capek editing, capek ini itu bla bla bla dan nggak dibayar. Jadi memilih cara instan. Jadi gini, kalau misalnya kalian beli jumta ya, beli subscriber, beli penonton, kalian bakal keluar duit. Selama kalian keluar duit, dia bakal nonton. Tapi ketika uang kalian habis, dia bakal berhenti. Dia bakal cari lagi customer baru orang-orang baru yang bakal ngebayar dia. Nah, income dia jalan terus. Income kalian berhenti ketika kalian tidak mengeluarkan duit. Dan malahan jadi Adelani Hill. Dan itu hal yang sangat lumrah untuk orang yang beli jasa-jasa kayak gitu. Dan menurut kalian, apakah itu kebaca oleh pihak Youtube? Ya, jelas banget kebaca. Karena CPM udah jelaskan cara penemuan video. Itu sudah sangat kebaca. Dan algoritmanya yang awalnya terbentuk tiba-tiba hancur. Amem. Psh. Sepinya sangat rasa Jadi, kalau orang yang udah kayak gini, yang awalnya bilangnya rame-rame karena bayar, udah wajar aja kalau hancur. Ya, hancur nggaknya hancur. Jadi, ada juga yang orang rame karena pemaksaan dengan cara sub. 4 ini merupakan step yang. Lumrah dilakukan oleh youtubers-youtubers YouTubers kecil atau channel-channel baru. Salah enggak? Pihak YouTube larang enggak? Jawabannya enggak. Karena dikubelang sih bolak-balik enggak, enggak, enggak. Ya udah jawabannya itu enggak. Banyak orang yang main sub 4 itu udah monetisasi dan udah sampai 100 ribu pun dia itu masih main sempat. 4. Ya karena apa? Karena kebutuhannya, ya emang sempat. Penonton dia bisa naik dari mana? Dari sumpah. Dan pihak Youtube ngarang enggak itu? Enggak. Dia hanya ngebatasin aja. Satu hari, 20 komen. Cara efektifnya, boleh nonton video aku yang selanjutnya. Udah gue bahas gimana caranya agar komentar kita nggak spam. Jadi bisa komentar sampai puas seharian, sampai seminggu, sampai sebulan seharian. Full boleh komen. Dan ini benefitnya bagus Ketika kita sub 4 Penonton datang Besok dia gak datang lagi terserah lah, yang penting menonton datang Iklan nongkol, itu kita dapat penayangan. Jadi kalau kita berhenti main sub 4 udah Berhenti yang datang Dan nggak bakal naik lagi Algoritmanya Atau pendapatan income nya Jadi itu cara-caranya ya, kalau udah main sub 4 Terus ngerasa sepi Udah main sub 4 aja Main sub 4 aja tapi kalau udah emang udah udah ngapain? Ini kan kita bilang di cara-cara aneh, cara-cara instan, cara alaminya. Kalau video gue yang lain yang tadi, eh, yang sebelumnya. Lalu kita bilang juga cara oplos video. Ini paling viral sekarang ini. Oplos, oplos, oplos video. Capek. Kalian oplos video capek nggak? Capek, aku bilang capek. Ada yang caranya itu dia nonton video sendiri, sampai dengan satu jam. Perangkatnya hidup terus selama dia ingin upload videonya. Yang terjadi apa? Bisa nggak ini bisa? Tapi bisa juga jadi spam. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan satu perangkat dan hanya menggunakan satu jaringan seluler. Seperti halnya dia menggunakan WiFi. WiFi device-nya banyak, perangkatnya itu banyak, satu WiFi. Nonton video yang sama. Nah. Lewat dari sarang yang sama, jalur yang sama. Ini terdeteksi banget nih. Dan di sini, algoritma ngebaca kita. Dan jelas, algoritma lagi hancur kembali. Dan kita nggak dapat rekomendasi. Tapi kalau misalnya kita nongkrong di, wifi, di sebuah cafe ini, wifi, ada perangkat, kan dekor yang nonton video kita. Nah, ini tidak terdeteksi karena dianggap penonton baru. Iya, benar banget Jadi apalagi kalau yang dia main kayak gitu ya Perangkatnya banyak Hanya menggunakan wifi aja, udah hancur Cara yang benar itu Belilah kartu provider yang paling murah Dan pasang ke sebuah perangkat Misalnya kalian punya 5 HP pilih e Kartu yang paling murah aja Paling murah Nanti setiap HP ini dipasangi nomor Atau dipasangi kartu Dipasangi kartu Bang, tapi kita masih satu titik wilayah. Eh, nggak masalah. Tapi kayak semua ini kartunya kan berbeda. Dia nggak satu aliran lagi. Nggak menggunakan wifi. Ya. Jadi kelima ini, nonton satu hari video itu satu jam aja. Pagi satu jam. Setelah dua jam kemudian nonton lagi. Nggak masalah. Tapi ada ritme-ritme ya. Jangan full nanti kasih kasihin perangkatnya perangkatnya jadi itu pakai aja 5 HP 5 nomor dan tontonlah videonya itu bakal ngebentuk algoritma dan bakal pihak algoritma menganggap video kita itu tontonan yang sangat asik ditonton berkali-kali ditonton oleh perangkat yang nyaman dengan video kita nah algoritma itu yang kebacanya dan Ibu nggak iya nipu tapi gue nipu ini kan Demi kesuksesan kali juga Sama-sama <laughs> Oke boleh disapplet lah sama-sama enak aja <tutup> Itu caranya Kalau mau upload video Jadi kalau ada yang bilang upload video Pakai satu wifi Real Dia nipu Itu clickbait Nah siapa nih juga Yang Suka share link Kenapa share di link Agar penontonnya ramai Nah kalau misalnya video kalian yang awalnya rame Gara-gara nge-share link tiba-tiba berhenti ya udah berhenti juga Dan algoritma Ngebaca sumber video kita Itu sedikit Tidak baik atau tidak sehat Karena video kita datanya Bukan dari branda youtube Atau dari penelusuran youtube Kalau misalnya kita buat pencarian Dari google atau dari Chrome, mozilla langsung kita kira Buat nama channel kita itu bagus Untuk ngebentuk algoritma tapi kalau dari link, itu bakal namanya pihak eksternal atau pihak luar. Seperti kita nge-share di Facebook, nge-share di Instagram, nge-share di story, itu bakal sedikit mengganggu algoritma. Dan video kita pasti sepi. Oke, ini segini aja. Nanti video selanjutnya gue bakal ngebahas tentang cara-cara setan. Yang awalnya rame, kita bisa jadi hancur. Tunggu video selanjutnya ya.